Nah, ini intinya saya kesini itu untuk ya, ya, ya. memberikan ini. Harapan. Semangat ya. sangat Ya saat ini 14 belas yang kita libatkan. Ya sebenarnya yang kemarin itu 8, tapi yang enam kita ada tambahan unsur yang akan melaksanakan latihan di Natuna. Tapi latihan saya tunda, saya batalkan untuk bersama-sama melaksanakan operasi kemanusiaan pada kali ini sehingga nanti untuk latihannya kita tentukan setelah betul-betul kegiatan sar ini selesai. Oke, silahkan melakukan penjelapan, kemudian nanti, ya, uh, nanti akan melintah. Perhatikan bui-bui ya, perhatikan bui-bui nanti. Sudah kita tunjuk Panglima Armada 1 untuk uh, memimpin pelaksanaan SAR dari ...semua uncur ini, ya baik dari uncur Kormada satu, Kormada 2 Kulin Lamil, Kormar, ya, nanti di bawah kendali Bangku Armada I. Nah, saya seragumnya Laut tentunya akan memonitor terus kegiatan-kegiatan para prajurit. Ya, harapan kita, prajurit kita tetap sehat, prajurit kita tetap semangat untuk melaksanakan SAR eh, ini. Dalamnya lawan Berapa kedalaman? Kedalaman 15-20 yes. Nah dengan ada ini, dengan ombak ini, di dalam gelap nggak? Siap Ada sini kan? nggak? Siap Jadi, tetap semangat itu ada, Bawa air besi, kue-kue, pesawat sudah hancur. Tidak ada korban, tidak ada. Tidak ada potongan-potongan kain yang susulnya. Nah, hmm. apa-apa potongan kain. Bawa aja, ucap. tahu itu, apa-apa nanti diidentifikasi. Tetap kalau ada identitasnya, kami angkat. ya kain-kain mama, kain baju atau harus. Dan tahu dia waktu berangkat ini kan foto-foto itu. Siap. Oh, iya kan, aku di sini. Jadi, potongan kainnya. Bawa bekerja hanya sebentar apa sampai saja harapan negara hanya di tangan kalian harapan negara hanya di tangan Tidak, penjalan -penjalan yang ada Beberapa KRI maupun pasukan penyelam yang sedang bekerja ini, saya berharap dengan penelitian saya ini, mereka dapat tetap, tetap semangat, tetap giat untuk tetap melaksanakan pencarian atau melaksanakan penyelaman di area yang sudah ditemukan adanya ya, sinyal black box tersebut. Ya, mudah-mudahan black box segera ditemukan dan puing-puing tetap kita. Angkut tetap kita naikkan ke permukaan dan kita kumpulkan di sana. dan Tentunya semuanya ini mereka dikoordinasikan oleh e, Basarnas dan instansi terkait. Pada keluarga dari korban kita semuanya hanya bisa berdoa dan lebih tabah dan berhati dengan kejadian ini. Mudah-mudahan ke depan tidak terjadi lagi kasus-kasus seperti ini.